Baiklah, para sahabat. manapun, kalian berada untuk menemani santai sore menjelang malam hari ini. Tentunya, bagaimana akan memberikan informasi terbaru, para Ya, soal lesi dan bilar kita, tentunya keunggahan Bunda Inul, para sahabat yang baru saja. Bunda Inul mengunggah sebuah postingan foto lamanya bersama suami tercinta, para Ya, tetapi kita lihat di bawah ada sebuah judul. Ini foto undangan Rizky Beler sama Lesti Kejedot, mohon maaf. Bersahabat ya, membuat kita ngakak banget nih, tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Inul. Tahukah kau gimana rasanya melewati proses 25 tahun bersama pasangan? Bagaimana rasanya? Monggo dijawab. Maaf ya anak Lesti Kejera Rizky Bilar itu yang melesetin judulnya si Abi Ramzi <gifat> Memang bikin ngakak banget persahabat ya, judulnya membuat kita ketawa bahagia juga nih Mudah-mudahan saja untuk hubungan pernikahan Bunda Inul juga bersama Mas Adam tentunya mudah-mudahan selalu berjendengan lancar persahabat ya Dan kita doakan juga untuk Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan Dilancarkan untuk rangkaian acara pernikahan mereka berdua dalam postingan Bunda Inul tersebut tentunya banyak dibanjiri komentar dan respon dari para fans. Yani dari akun Keluarga Leslar satu mengatakan, "Semoga langgeng terusnya Bunda. Amin amin ya Allah." Ada juga komentar lain persahabat dari akun Instagram Aldi Anscorvisda mengatakan, "Ngakak Bunda Sai," katanya ya. Mudah-mudahan saja kita doakan yang terbaik para ya untuk kelihatan dan juga bunda Inul yang selalu mendukung, mendoakan, mensupport, buat hubungan idola kesayangan kita. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan para ya. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru seputar lewesi dan rizky bal selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana kapan kalian para mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Abang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.